Ledakan, bang. Tidak tahu kapan suara perang di atas panggung berhenti. Di satu sisi, wayang bayangan angin masih berdiri di tempatnya, seperti sebuah penggaris. Di satu sisi, Ye Chen telah jatuh, seolah-olah dia telah menjadi manusia berdarah. Ada beberapa tempat di mana tulangnya terlihat. Kali ini dia dirobohkan, dia tidak berdiri lagi, juga tidak bisa berdiri. Yang pasti, dia memahami kata-kata Cu dan memiliki keyakinan untuk menang dan keinginan untuk menjadi tak terkalahkan, tetapi penindasan mutlak dari kekuatannya membuatnya tidak dapat kembali ke surga. Pada saat ini, malam telah tiba. Cu muncul, berjalan turun dari udara halus dan mengambil Ye Chen yang pingsan. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Setelah melihat wajah berdarah Ye Chen, Cu menunjukkan senyum bahagia. Segera, Ye Chen dimasukkan ke dalam kolam Yuling Yunfeng. Tepat setelah Ye Chen dimasukkan ke dalam kolam, kolam roh Giok yang tenang itu beriak. Aura padat menutupi Ye Chen, dan awan kabur menutupi tubuhnya. Air kolam roh Giok, yang terdiri dari banyak obat ajaib, membentuk pusaran air dengan tubuh Ye Chen sebagai pusat gravitasinya. Dengan ketangguhanmu yang mengerikan dan efek penyembuhan dari kolam Giok, aku khawatir kamu tidak akan membutuhkan waktu tiga jam untuk hidup dan menendang. Di satu sisi, Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum, tapi dia tidak berhenti untuk waktu yang lama. Dia menetapkan banyak larangan di samping kolam Yuling, lalu dia pergi. Setelah Chiu pergi, tubuh Ye Chen bergetar. Kristal kolam Yuling sangat jernih, seperti air suci untuk memurnikan kotoran dan membasuh noda darah dan kelelahan seluruh tubuhnya. Meskipun dia dalam keadaan pingsan, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa air kolam Yuling mengalir ke tubuhnya melalui setiap pori tubuhnya, seperti mata air yang terang dan sejuk, menutrisi meridian utama dan tulang seluruh tubuhnya. Untuk beberapa lama, dia perlahan membuka matanya. Setelah menggelengkan kepalanya, dia melihat sekeliling dan menemukan dirinya di sana. Kolam Yuling memang tanah suci untuk penyembuhan. Sambil tersenyum, Ye Chen menutup matanya lagi dan mengambil inisiatif untuk memimpin kolam Roh Giok ke dalam tubuh. Itu berubah menjadi air kolam dari Lingyuan yang agung, dan disempurnakan menjadi kisejati oleh api abadi. Segera, dan hekrynnya dengan cepat terisi, dan seluruh tubuhnya pulih di bawah operasi pemurnian tubuh liar. Daging dan darah yang busuk dibuang dan diganti dengan daging dan darah yang baru, dan tubuhnya kembali bersinar. Waktu berlalu, berkedip selama tiga jam. Ye Chen membuka matanya untuk kedua kalinya. Melalui pelatihan dan penyembuhan kolam Yuling, dia kembali ke kondisi puncak. Wah! Napas keruh dihembuskan untuk waktu yang lama. Wajahnya penuh kemuliaan, dan dia jelas merasakan perubahannya sendiri. Seluruh tubuhnya transparan dan nyaman, seperti benar-benar baru. Ye Chen tahu bahwa dalam proses duel dengan boneka Feng Ying, dia telah berada dalam keadaan mati lebih dari sekali, berkeliaran bola balik di tepi hidup dan mati. Sekarang lukanya sudah sembuh, dan ada rasa nirvana dan kelahiran kembali. Suasana hatinya telah disublimasikan. Pengalaman antara hidup dan mati, sublimasi esensi. Ye Chen menggumamkan senyuman, memahami terlalu banyak hal. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa master kecantikannya tidak sekejam permukaannya, dia memiliki kecenderungan kekerasan, sekali serius, tetapi juga sangat keras. Ye Chen merasa bahwa guru yang tegas bisa menjadikannya murid yang baik. Meskipun dia akan sangat menderita karena menjadi murid Chu er, di bawah penindasan semacam ini, perjalanan kultivasinya menjadi lebih besar. Kamu sudah bangun. Dengan semburan angin yang harum, bayangan indah Chu berubah menjadi fata Morgana di samping kolam giok. Melihat bahwa itu adalah Chu Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari kolam Yuling. Dia dengan tulus menyembah Chu terima kasih atas instruksimu. Kupikir kamu bisa menembus ranah renyuan kali ini. Kenapa kamu masih dalam kondisi kondensat? Chu melirik Ye Chen. Ada warna terkejut di matanya yang indah. Kamu seharusnya menerobos. Dia masih menyembunyikan dari Chu bahwa dia telah membuka laut dan hai. Dia sudah ada dalam daftar tipe yang berbeda. Dibandingkan dengan lingkungan kondensat gas biasa, lebih dari sepuluh kali lebih sulit baginya untuk menerobos. Ketika dia menyembuhkan di Yulingci sebelumnya, dia berpikir untuk memukul penghalang yang mengarah ke alam renyuan lagi, tapi dia akhirnya menyerah. —Kamu punya rahasia? Aku tidak akan bertanya lagi. Chu melihat Ye Chen, dan mulai memasukkan cairan roh ke dalam jadepul. Ye Chen sekali lagi menyentuh ujung hidungnya, mengobrol sambil tersenyum, dan buru-buru mengalihkan topik, itu, Tuan. Bisakah saya turun gunung dan melihat-lihat? Sejak saya datang ke gerbang dalam, saya belum punya waktu untuk melihat seperti apa gerbang bagian dalam. Kenapa? Kamu tidak sabar untuk melihat kekasih kecilmu secepat ini. Pertama kali saya datang ke pintu dalam, dari mana saya berasal. Ye Chen mengusap bibirnya. Iya itu urusanmu. Cuk Suaner memercikkan cairan roh ke dalam kolam Yuling dan berkata dengan santai, jika kamu ingin turun gunung, kamu harus mengalahkan Feng Ying, jika kamu bisa mengalahkannya hari ini, aku akan membiarkanmu turun gunung hari ini. Jika kamu bisa mengalahkannya besok, aku akan membiarkanmu turun gunung besok. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya seumur hidupmu, aku minta maaf. Kamu bisa tinggal di puncak gadis giok sepanjang hidupmu. Mendengar ini, mulut Ye Chen berkedut, merasa bahwa dia jatuh ke dalam lubang, dan Chu er sedang mengisi tanah ke dalamnya. Di sini, Chu Suan, ayo pergi! Sebelum Ye Chen dapat berbicara, Chu er telah mengulurkan tangannya, membawa Ye Chen ke atas dan pergi ke puncak gunung untuk melakukan seni bela diri. Ledakan, Bang! Segera! Ada raungan di atas panggung. Serangan boneka itu masih ganas, dan Ye Chen tidak punya kesempatan untuk berbalik. Menginap larut malam, Ye Chen, yang berlumuran darah dilempar ke kolam Yuling untuk menyembuhkan lukanya lagi. Dengan cara ini, tiga hari berlalu dengan tenang. Selama tiga hari terakhir, setiap beberapa jam, Ye Chen dilempar oleh Cu untuk melakukan duel dengan Feng Ying. Saat Ye Chen dipukuli dan tidak bisa berdiri, dia dilempar ke kolam Yuling untuk penyembuhan. Pelatihan iblis, pelatihan tidak manusiawi. Namun, dalam pelatihan iblis ini, meskipun Ye Chen telah banyak menderita juga terasa manis. Meski waktu tiga hari itu singkat, dia memiliki tidak kurang dari 20 pertarungan dengan boneka Feng Ying. Dia jelas merasa bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan efektivitas tempurnya juga meningkat pesat. Saat perang terus terbuka, dia juga mulai beradaptasi dengan penindasan cincin bintang tujuh bayangan bulan. Meskipun ia dikalahkan berulang kali, di bawah serangan sengit wayang kulit angin, waktu kegigihannya diperpanjang secara signifikan. Itu adalah malam tanpa tidur lagi. Ye Chen, yang baru saja keluar dari kolam Yuling, dilempar ke atas panggung oleh Cuk Tepat setelah pentas seni bela diri, boneka angin dan bayangan datang seperti hantu. Aku akan melawanmu sampai subuh hari ini. Ye Chen mengaum ke langit, dan Ki asli dari Danhai bergegas keluar. Tidak usah buru-buru, Cuk menguap, lalu merentangkan peregangan yang nyaman, lalu berbalik dan menghilang, ingat apa yang saya katakan. Kalahkan angin dan bayangan, dan kamu akan dilepaskan ke gunung. Mengaum. Menanggapi suara Cu Suaner, Ye Chen mencatat bahwa sosok namanya yang lama mengambil boneka bayangan angin mundur setengah langkah. Jalankan Guntur! Dipaksa menahan angin, Ye Chen melompat kera bersama Guntur yang berlari kencang. Kocok Gunung! Kemudian, Tinju gemetar gunung yang mendominasi dimainkan, dan wayang kulit angin yang belum memantapkan pijakannya dihantam gulungan Tinju Ye Chen. Tapi bagaimanapun, Feng Ying adalah boneka yang tidak tahu sakitnya. Beberapa dari mereka hanya menyerang. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia membelah segel cahaya dengan satu tangan, yang membalikan dengungan Yechen yang tumpul, dan kemudian datang bayangan tinju lainnya. Ledakan. Bang. Di panggung seni bela diri, suara seperti itu tidak pernah terdengar. Feng Ying adalah boneka di tingkat prefektur. Itu disegel dengan kekuatan spiritual yang besar dan banyak metode rahasia. Itu menyerang dengan ganas tanpa pertahanan apapun. Adapun darahnya, tidak cukup baginya untuk melawan, tetapi juga sangat mahal baginya untuk melawan. Seiring berjalannya waktu, kedipan mata sudah mendekati Fajar. Seperti yang Ye Chen katakan, dia bertahan lama di bawah serangan sengit bayangan angin. Meskipun diadaptasi untuk menekan cincin bintang tujuh bayangan bulan dan ingin mengalahkannya, itu tidak mudah. Sambil terhuyung ke belakang, Ye Chen bersikeras sambil menggertakkan giginya. Tidak ada kekurangan sama sekali. Sangat sulit untuk mengalahkannya kecuali dia memiliki kekuatan yang sama dengannya. Ini adalah lawan terberat yang pernah saya temui. Berpikir dalam benaknya, Ye Chen membuka mata kirinya lagi, berharap menemukan kekurangan boneka itu. Iya. Tidak tahu kapan, matanya sedikit menyipit, dan dia menatap perut bagian bawah wayang angin. Lebih tepatnya, dia menatap jimat roh di dalam wayang kulit. — Jika ada kekurangan, itu seharusnya kamu! — dengan senyum tipis. — Sepertinya aku sudah salah paham sejak awal. Sambil tersenyum lagi, Ye Chen menginjak gerak kaki misterius dari bayangan cepat dan ribuan ilusi, dan di satu sisi, dia diam-diam berspekulasi tentang kekurangan boneka bayangan angin. Alasan mengapa boneka bayangan angin dapat menggunakan metode rahasia dan keterampilan misterius tanpa batasan adalah karena ia memiliki kekuatan spiritual untuk mendukungnya. Lalu, kelemahan wayang angin adalah rune roh yang disegel dengan kekuatan spiritual di tubuhnya. Jika jimat roh dihancurkan, keterampilan misterius yang tersegel di tubuh wayang angin akan sia-sia. Saya pikir itu tidak terlalu rumit. Sambil tersenyum, Ye Chen memasukkan tiga kembali suandan ke dalam mulutnya. Segera. Metode bermain Ye Chen juga telah berubah. Dia tidak hanya keras kepala tetapi juga tanpa belas kasihan. Dia mengumpulkan kekuatan secara diam-diam. Satu pukulan sudah cukup untuk mematahkan kekuatan tubuh wayang angin. Di platform pertempuran, adegan seperti itu muncul, Ye Chen tidak bersembunyi untuk bertarung, dan dikejar oleh boneka bayangan angin yang berlarian. Lampu merah dari lengan Ye Chen terbang keluar, digenggam dengan kuat di tangannya. Setelah itu, Ki asli laut diluncurkan dan dimasukkan ke dalam Pedang Cixiao. Bersenandung! Bersenandung! Dipenuhi dengan Ki asli, Pedang Cixiao berdengung dan bergerak, memantulkan cahaya bulan yang memudar. Jika pedang keluar, itu akan memiliki daya tembus yang mengerikan untuk menembus bebatuan. ZENG! Dengan suara pedang, tubuh belakang Ye Chen mengalir ke depan. Setelah dihajar oleh bayangan angin, pedang Cixiao tiba-tiba menusuk keluar dan menunjuk langsung ke perut bagian bawah boneka bayangan angin. NYARING! Suara benturan logam berdering seketika. Meskipun tubuh boneka bayangan angin itu keras, ia masih ditusuk melalui perut bagian bawah oleh pedang atas Ye Chen, dan jimat yang disegel di perut bagian bawah tubuh juga ditusuk di tempat. BANG! Boneka bayangan angin mendorong keluar dengan satu tangan dan menjungkir balikkan Ye Chen. Namun perut bagian bawahnya juga dilubangi oleh Ye Chen. Di antara jimat yang hancur, ada kekuatan roh bergulir yang mengalir keluar dan menghilang di antara langit dan bumi. Jika kamu tidak memiliki kekuatan spiritual, kamu tidak akan dapat menggunakan metode rahasia Suansu. Jika kamu tidak dapat melakukannya, kamu akan menjadi tumpukan besi tua. Singa itu dibunuh olehnya. Ledakan. Bayangan wayang yang merupakan wayang angin berhembus kembali. Serangan balik wayang kulit angin, satu tangan diluncurkan. Hanya saja, dibandingkan dengan yang sebelumnya, jaraknya terlalu jauh. Semua dihancurkan oleh Ye Chen karena jimat yang menyegel kekuatan spiritual di tubuhnya. Meskipun telapak tangannya tidak lemah, ia tidak memiliki kekuatan spiritual untuk mendukungnya, dan itu hanya permukaan yang dangkal. Ini aku kali ini, suara Ye Chen keluar seperti cangkang. Kocok gunung. Sebelum wayang memantapkan sosoknya, dia melangkah maju untuk mengguncang gunung. Bang, dang. Sebuah pukulan sepertinya mengenai pelat baja, dan ada percikan api di permukaan wayang kulit angin. Namun, wayang angin tidak memiliki kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya penyok oleh tinju Ye Chen di tempat, dan segel tinju terlihat jelas. Jalankan guntur. Tangan Ye Chen lagi, semua ki asli ditanamkan di telapak tangannya, dan telapak tangan meninggalkan jejak telapak tangan pada boneka Fengying. Kang Long, skill rahasia Kang Long yang lebih kuat segera dirilis. Boneka bayangan angin dikalahkan dan mundur. Selama periode ini, dia juga melawan beberapa kali. Namun, setelah aura di tubuhnya hancur, dia tidak tahu bahwa kekuatannya sedang menurun. Bahkan kecepatannya terlalu lambat, sepertinya dia tidak bisa mengikuti ritme Ye Chen. Ini milik kakekmu, dan aku akhirnya menang, raungan Ye Chen, dan Hui Huichang, di jantung gas yang menyesakkan melolong. Dalam tiga atau dua langkah, dia mencapai tubuh Feng Ying, memegang Tian Kue erat-erat di tangannya dan menanamkan semangat sejatinya ke dalamnya. Salah satu posturnya memotong huasan dengan paksa menghancurkan bahu boneka Feng Ying. Bang, dang! Itu adalah suara benturan logam lagi. Tian Kue hampir melepaskan lengan Feng Ying dengan pedang. Biarkan kamu memukulku, biarkan kamu memukulku. Suara Ye Chen tak henti-hentinya, dan dia mengayunkan Tian Kue untuk membuka dan menutup. Setiap kali dia bergerak, dia akan meninggalkan bekas pedang yang dalam pada boneka Feng Ying. Jika bukan karena tubuh keras Feng Ying, dia akan langsung membelahnya menjadi dua. Meskipun boneka Feng Ying melawan beberapa kali, mereka semua ditekan. Merusak. Dengan seruan Ye Chen, dia menghancurkan tubuh Feng Ying dengan satu pukulan, dan kemudian jimat kedua di tubuh Feng Ying ditangkap. Jimat itu menyegel metode rahasia misterius ini. Dia juga ingin mendapatkan tubuh boneka Sixuan. Di bawah situasi ini, aura boneka bayangan angin dihancurkan dan diambil, dan tidak ada kekuatan untuk berbalik. Mengalahkanmu! Setelah marah besar-besaran, Ye Chen memasukkan Tian Kue ke atas panggung dan membunuhnya dengan tangan kosong. Bang, Dang! Nyaring! Selanjutnya, panggung penuh dengan suara-suara seperti itu. Setiap kali Ye Chen bergerak, dia bisa meninggalkan bekas tinju di boneka itu. Bangunlah untukku! Akhirnya seluruh tubuh wayang kulit angin diayunkan oleh Ye Chen. Bang! Memegang kaki Feng Ying, Ye Chen menghancurkannya di atas panggung. Gulat yang begitu sengit adalah cara bermainnya yang konsisten. Biarkan kamu memukulku! Sekali lagi, Ye Chen menghancurkannya di atas panggung. Biarkan kamu memukulku! Dan kemudian ada yang ketiga. Biarkan kamu memukulku! Boneka bayangan angin diayunkan dan dihancurkan untuk keempat kalinya. Bang! Ledakan! Suara gemuruh tidak ada habisnya. Ye Chen, seorang biadab yang ganas, berulang kali menghancurkan boneka bayangan angin di platform pertempuran, dan setiap kali dia bergerak, dia ditemani oleh lolongan serigala yang melolong. Sebelum mati lemas, dia penuh dengan senyuman. Tidak tahu kapan gemuruh di atas panggung berhenti. Saat ini, di tengah panggung Yan Wu, ada sebuah lubang besar yang dihancurkan oleh Ye Chen. Boneka bayangan angin tergeletak di dalamnya. Seluruh tubuhnya yang keras terpelintir, dan dia tidak bisa melihat sosok manusia. Tepatnya tumpukan besi tua ini. Saat ini, Ye Chen sedang berjongkok di samping boneka bayangan angin, melihat berulang kali. Aku tahu itu akan lebih mudah. Sambil melihat berulang-ulang, Ye Chen bergumam. Boneka Heng dibagi menjadi empat tingkatan, Tian Di Suan dan Tian Di Suan Alasan mengapa dia memeriksa boneka Feng Ying adalah karena dia hanya ingin mempelajari perbedaan antara boneka tingkat suan dan boneka tingkat manusia, untuk membantu peningkatan boneka siksuannya di masa depan. Boneka lebih sulit daripada boneka yang lain. Ye Chen menyentuh dagunya dan merenung. Ada dua jimat di tubuh boneka tingkat suan, satu untuk menyegel teknik misterius dan yang lainnya untuk menyegel kekuatan spiritual. Selain itu, pasti ada larangan lain di tubuh boneka tingkat suan. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Dia dipukuli begitu banyak sehingga dia berbalik untuk melawan Feng Ying, yang menghancurkan banyak larangan dalam boneka Feng Ying. Dia mengambil kembali matanya dari boneka bayangan angin, dan Ye Chen mengeluarkan jimat yang dia ambil dari tubuh bayangan angin. Membuka mata roda abadi, Ye Chen dengan hati-hati memeriksa jimat di tangannya. Dari jimatnya, dia bisa melihat rune yang terjalin dan terkadang satu atau dua gambar, yang semuanya merupakan teknik misterius. Misterius! Ye Chen menyentuh dagunya, menghela nafas dan berseru, dia bisa menyegel teknik misterius di jimat. Sepertinya Master Heng Yuezong pada periode awal yang menciptakan teknik boneka ini memang orang yang bisa belajar dari alam. Ye Chen, hanya dengan memikirkannya, suara Chusuaner terdengar. Sebelum kata-kata itu jatuh, wewangiannya telah tiba, dan sosok Chusuaner sudah berada di tepi pintu keluar lubang. Ini! Melihat Ye Chen di dalam lubang, dan kemudian melihat boneka bayangan angin yang kakinya patah, penampilannya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Mulutnya sedikit terbuka, dan dia tidak bisa berbicara sejenak. Boneka bayangan angin adalah boneka favoritnya. Bahan yang digunakan untuk membuatnya semuanya berkualitas tinggi. Dia telah memberikan keterampilan misterius dan kekuatan spiritual serta jimatnya dengan hati-hati. Sekarang sudah menjadi tumpukan besi tua. Secara tidak sadar, Chu tidak bisa membantu tetapi menutupi hatinya. Di pipinya yang cantik, ada dua kata, sakit hati. Tuan, saya telah mengalahkannya. Bolehkah saya turun gunung? Ye Chen tertawa dan keluar dari lubang. Mendengar ini, Cu tiba-tiba menoleh dan menatap tajam ke arah Ye Chen. Dia bisa melihat bahwa ada percikan di matanya yang indah. Nak, tahukah kamu berapa banyak usaha yang aku habiskan untuk membuat boneka ini? Aku tidak tahu. Kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Aku tidak tahu apakah Aju akan memukulmu. Kamu sangat ahli dalam hal itu. Cu menatap Ye Chen dengan marah. Kau menyuruhku untuk bertarung, Ye Chen buru-buru menyebut ketidakadilan, selain itu, dia memukuliku dulu, lalu kamu akan memperbaikinya jika itu cacat. — Memperbaiki! — Chu Suaner memelototi Ye Chen lagi, Apakah Anda tahu betapa sulitnya menemukan bahan untuk menyempurnakan boneka tingkat suan? Apakah Anda tahu berapa banyak energi yang diperlukan untuk menyempurnakan boneka tingkat suan? Maka kamu tidak bisa menyalahkanku. — Ye Chen mengulurkan tangan, babi mati tidak takut dengan postur air mendidih yang panas, apakah kamu membiarkan dia bertarung denganku? — Chu Suaner terdiam. Apa yang Ye Chen katakan bukanlah fakta. Pada hari itu, dia meminta boneka Feng Ying untuk menemani Ye Chen. Apa yang tidak dia duga adalah boneka Xuan Feng Ying dikalahkan oleh Ye Chen? Siapa yang bisa disalahkan? Chu Suaner sangat marah. Satu-satunya kesalahan adalah dia terlalu percaya diri dengan wayang kulit. Satu-satunya kesalahan adalah dia meremehkan muridnya yang berharga. Jika dia memberinya boneka pertama sebagai pendamping, dia akan dipukuli berkeping-keping. Pergilah! Chu Suaner memarahi dengan marah. Mendengar ini, Ye Chen membangkitkan semangatnya dan berlari menuju kaki gunung dengan tergesa-gesa. Dia berlari lebih cepat dari kelinci. Dia takut Cu Suaner akan membawanya kembali dan memukulinya lagi. Setelah melihat sosok Ye Chen yang jauh, Cu Suaner melirik boneka di lubang yang dalam. Selain warna marah di matanya yang indah, dia hanya terkejut. Aku masih memandang rendah bocah ini. Cu Suaner tersenyum saat amarahnya mereda Dia tahu terlalu banyak tentang kengerian bayangan angin. Keadaan umum yang sebenarnya tidak dapat menjatuhkannya sama sekali, tetapi dia dipukuli menjadi tumpukan besi tua oleh murid ini dari keadaan kondensasinya. Memang benar bayangan angin adalah usahanya yang melelahkan, tetapi dia lebih terkejut. Di masa depan, kamu akan terkenal. Cuk Bersenandung. Suara ke bawah, arah dari puncak batu Giok bersenandung, biarkan mata indah Cuk tiba-tiba berbalik, mata yang indah masih memiliki kebahagiaan, anak hati keluar dari celah. Sepanjang jalan menuruni puncak gadis Giok, Ye Chen dengan rakus menyerap semangat melayang di udara. Wow! Memuntahkan seteguk gas keruh, Ye Chen melihat ke pintu bagian dalam. Di depan mata, ada kabut dan awan. Ada puncak yang indah, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan banyak paviliun dan paviliun yang tersembunyi di kedalaman pepohonan, yang masing-masing diselimuti awan kabur. Auranya lebih dari tiga kali lebih kuat dari gerbang luar. Sambil berjalan dan melihat, Ye Chen bergumam, layak menjadi gerbang dalam. Ada banyak murid di alam yang yang sebenarnya. Eh! Ketika dia melihat itu adalah Ye Chen, semua murid yang lewat mau tidak mau melihat ke samping, menunjuk ke arah Ye Chen, dan terkadang berbisik. Ini adalah anak laki-laki yang mengubur hampir seratus murid dari klan dalam hidup-hidup dan menanggalkan pakaian mereka. Itu hanya kondensat gas, terlalu mustahil untuk menjadi kenyataan. Sepanjang jalan, Ye Chen mendengarkan suara diskusi seperti itu datang, dia tentu saja tidak akan memperhatikan ini. Saat dia berjalan, dia berhenti di depan loteng yang megah. Pavilion Wan Bao. Terkejut melihat loteng tergantung di tengah plakat, plakat itu juga ditulis secara paksa dengan tiga karakter besar, pavilion Wanbao. Ada juga pavilion Wanbao di gerbang dalam. Menyentuh dagunya, Ye Chen bergumam dengan suara rendah dan melihat masuk dan keluar dari murid-murid dalam, dan dia juga masuk. Seperti gerbang luar pavilion Wanbao, pavilion Wanbao gerbang dalam juga memiliki batasnya sendiri. Ini memiliki ruang besar dan berbagai hal. Ia memiliki semua jenis cairan spiritual, aura, rumput roh, dan keterampilan metafisik. Ye Chen... Kan, suara tua itu datang dari sisi miring sehingga Ye Chen tidak bisa tidak melihatnya. Pemandangan ini membuat matanya bersinar. Seperti dua kacang polong di lautan luas Wan Bao Ge, adalah orang yang sangat tua. Dia juga memiliki mata besar yang cerah dan sepasang mata yang besar. Yang paling penting adalah dia seperti Da Hai. Ye Chen sangat meragukan bahwa lelaki tua itu adalah saudara kembar Pang Hai. Pena tua mengenalku. Tertegun, Ye Chen menatap lelaki tua itu dengan ragu-ragu. Omong kosong, aku khawatir tidak banyak orang di Hengyizong yang tidak mengenalmu. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Ya, hanya saja dia terlalu berisik saat memasuki pintu bagian dalam. Ini saja sudah cukup untuk membuatnya terkenal di Heng Yue. Saya Pang Dacuan dari gerbang dalam Paviliun Wanbao. Pria tua itu duduk di kasur dengan tangan di lengannya. Mungkin dia tahu keraguan Ye Chen. Dia menambahkan, Pang Dahai dari gerbang luar Paviliun Wanbao adalah saudaraku. Pidato Bau, Ye Chen memutar matanya menatap Pang Dacuan. Ketika adik laki-laki di pintu luar mengapa kamu di pintu dalam? Itu bukan urusanmu. Dengan baik, Ye Chen berbalik. Dia seperti seorang pembelanja, memetik dan memetik sepanjang jalan, dan dia juga terisak dan mendecakkan lidahnya sepanjang jalan. Pavilion Wanbao pintu dalam menjual lebih banyak barang daripada pintu luar, dan harganya umumnya tidak tinggi. Fas giok ini bagus, memegang botol batu giok, Ye Chen melihat ke atas dan ke bawah. Fas batu giok cerah dan berwarna-warni, ini alat roh yang bagus. Namun, jika melihat harganya, mau tidak mau harus menelan seteguk air liur, dan dengan sadar mengembalikan fas batu giok itu ke tempatnya semula. 300 ribu batu roh, kamu lebih kejam dari lautan luas. Dark memarahi, Daun Chen mengangkat kaki untuk berjalan ke tempat lain. Selama periode ini, dia memanggil api abadi di Dan He lebih dari sekali, berharap api abadi dapat membimbingnya. Mungkin dia bisa menemukan beberapa harta di pavilion Wanbao. Namun, dia diam sepanjang jalan. Tiga jam, dia memutar seluruh lingkaran, sedikit yang mendapat banyak perhatian, tetapi harganya terlalu tinggi. Kembali ke konter lagi, Ye Chen mendekati Pang da dan bertanya dengan suara rendah, Pang Chang Lao, apakah kamu punya jimat di sini? Pang Dacuan membungkukkan tangannya dan duduk di atas futan untuk tidur. Ketika dia mendengar pertanyaan Ye Chen, dia membuka kelopak matanya dan melirik Ye Chen. Ada banyak jenis jimat, yang mana maksudmu? Segel di jimat semacam itu memiliki kekuatan spiritual. Kamu berbicara tentang jimat. Kelihatannya. Mendengar ini, Pang Dacuan mengangkat alisnya dan menatap Ye Chen lagi. Hanya boneka yang bisa menggunakan jimat. Untuk apa kamu menginginkannya? Apakah kamu masih memiliki boneka tingkat suan di tanganmu? Saya tidak punya boneka metafisik, tapi saya punya boneka manusia. Kata Ye Chen, memanggil boneka Zixuan keluar. Eh. Melihat boneka bersenjata tunggal Zixuan, mata tua malas Pang Dacuan akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan, bagaimana boneka ini bisa ada di sini bersamamu. Penatua tahu boneka itu. Ye Chen melihat ke Pang Dacuan dengan heran. Pang Dacuan dengan lembut mengelus janggutnya. Boneka ini adalah salah satu boneka pertama yang dibuat oleh tuan kita pada periode awal Heng Yue. Itu hanya karena banyak kemampuan yang tidak sempurna sehingga disegel. Bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Saya membelinya di pavilion Wan bao di luar. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Baiklah, aku mengerti. Pang Da Chuan langsung melambaikan tangannya, lalu dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Dia bergumam, gendut bau itu. Kamu bisa menjual semuanya. Elder, apakah ada jimat yang bisa dia gunakan? Di satu sisi, Ye Chen tidak tertarik untuk mengetahui tentang persaudaraan antara Pang Da Hai dan Pang Da Chuan. Yang dia pedulikan adalah jimat roh pengumpul yang bisa digunakan Sixuan. Jimat hanya bisa digunakan saat boneka mencapai tingkat metafisik. Pang Dacuan menjawab dengan santai, bonekamu jelas level manusia, dan itu tidak lengkap. Kekuatan tubuhnya jauh dari standar. Bahkan jika kamu menjualnya kepadaku dan melakukan keterampilan misterius, dia mungkin akan hancur berantakan. Selain itu, Julingfu dan Suan perlu digunakan bersama. Apakah kamu punya Suan Apa itu Suan Ye Chen menatap si Cuan besar dengan wajah kacau. Ada dua jimat dalam tubuh boneka tingkat Suan, Jimat Pengumpul Roh dan Jimat Roh Misterius. Pro Pengumpul Fu menyegel kekuatan spiritual, dan Suan Ling Fu menyegel Suansu. Ye Chen menggaruk kepalanya dengan canggung. Tentu saja, dia tahu bahwa ada dua jimat di tubuh boneka tingkat Suan, tetapi tidak ada yang memberitahunya bahwa yang lain disebut Suan Ling Fu. Ternyata jimat yang menyegel metode rahasia Suansu disebut Suan Ling Fu. Dengan gumaman di dalam hatinya, Ye Chen mau tidak mau merobek tas penyimpanan dan melihat jimat bercahaya yang tergeletak di dalamnya. Itu adalah Suan Ling Fu yang diperoleh dari tubuh wayang kulit angin. Penatua Pang, bagaimana cara meningkatkan boneka Tingkat Manusia ke Tingkat Suan? Setelah menerima tatapannya, Ye Chen menatap Pang Dacuan. Itu mudah. Pang Dacuan tidak menyembunyikannya. Dia berkata, perbedaan terbesar antara boneka Tingkat Suan dan boneka Tingkat Manusia adalah pemurnian bahannya. Tubuh boneka Tingkat Suan lebih keras dan lebih fleksibel daripada boneka Tingkat Manusia. Jika Anda ingin meningkatkan boneka Tingkat Manusia menjadi boneka Tingkat Suan, Anda akan mencoba yang terbaik untuk menyempurnakan bahan superior menjadi boneka Tingkat Manusia. Jadi. Jika tubuh boneka manusia sekeras dan sefleksibel boneka tingkat Suan, itu akan ditingkatkan menjadi boneka tingkat Suan. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Tidak sesederhana itu, dacuan melirik Ye Chen, kekerasan dan kelenturan tubuh hanyalah premis utama. Selain itu, ada banyak larangan dalam tubuh boneka tingkat Suan. Itu meniru tubuh para biksu, dan ada juga meridian dan kerangka di tubuh mereka jimat pengumpul roh adalah bidang ramuan mereka, dan Suan Lingfu adalah Suansu yang kami berikan kepada mereka. Tentang ini, Pang mengangkat tangannya lagi dan melanjutkan, Alasan mengapa kami menginginkan boneka itu tubuh untuk mencapai standar kekerasan dan kelenturan tertentu adalah bahwa saat melakukan metafisika, itu juga akan merugikan wayang itu sendiri. Jika kekerasan dan kelenturannya tidak memenuhi standar, boneka itu kemungkinan besar akan hancur. Jika kamu mengatakan itu, aku bisa mengerti. Ye Chen menyentuh dagunya dan mencapai Pang Dacuan lagi. Dia bertanya, apakah Juling Fu itu mahal? Pang Dacuan menguap dan menggeliat, lalu dia mengangkat dua jarinya dengan malas. 20.000 ribu, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Bagaimana menurutmu, 20.000 ribu batu roh ingin membeli Julingfu? Bagaimana kalau bermain? Suara pangdacuan naik tiba-tiba, dan seluruh tubuh Ye Chen bergetar. Itu? Itu tidak mungkin 200.000 ribu batu roh. Ye Chen menarik sudut mulutnya. Omong kosong. Itu terlalu mahal. Ye Chen diam-diam menelan seteguk air liur. Ini masih jimat level terendah, tapi jimat level rendah sudah cukup untuk digunakan boneka metafisik untuk waktu yang lama. Jika jimat level tinggi, tidak akan menjadi masalah untuk menggunakannya selama satu tahun atau lebih. Tentu saja yang tingkat tinggi lebih mahal, ratus ribu batu roh. Dengan itu, Pang Dacuan masih mengacungkan ibu jarinya. Ye Chen telah menarik sudut mulutnya lebih dari sekali. Itu terus berkedut. Dia mengira dia sangat kaya dengan ratusan ribu batu roh, tetapi di gerbang dalam pavilion Wan Bao ini, dia masih miskin. Itu tidak sedikit. Jimat pengumpul roh membutuhkan ratus ribu yuan. Dia langsung merasa bahwa dia sangat miskin. PAUN PAUN PAUN! Pang Dacuan sudah bangun dan mengetuk tubuh boneka Zixuan dengan jarinya. Dia berkata, untuk mengatakan bahwa kekerasan boneka Anda jauh lebih kuat daripada boneka tingkat manusia biasa, tetapi masih jauh dari boneka tingkat suan. Bahkan jika Anda memberinya julingfu dan suanlingfu, dia tidak dapat menahan kejutan suan Jika Anda ingin meningkatkannya dengan paksa, Anda harus membayarnya mahal. Elder, apakah Anda memiliki bahan yang bagus untuk membuat boneka? Ya, saya tahu. Saya khawatir Anda tidak mampu membelinya. Pang Dacuan mengangkat alisnya dan berkata, secara konservatif, jika Anda ingin meningkatkan boneka Anda menjadi boneka tingkat suan, Anda harus menghabiskan setidaknya 800 ribu batu roh untuk membeli bahan. 8. 800 ribu. Ye Chen pusing. 800 ribu adalah perkiraan konservatif. Pang Dacuan berkata dengan santai, dan dia membuat akun untuk Ye Chen, nah, 800 ribu batu roh digunakan untuk meningkatkan boneka, 200 ribu untuk mengumpulkan rune roh, dan 300 ribu untuk membeli suan lingfu, yang berjumlah 1,3 juta batu roh. Nak, apakah kamu yakin punya begitu banyak batu roh? Dia tidak membutuhkan pang Dacuan untuk menghitungnya. Ye Chen memiliki suan lingfu di tas penyimpanannya. Apa yang kurang darinya adalah meningkatkan bahan dan mengumpulkan jimat roh, yang berarti dia membutuhkan satu juta batu roh. Berpikir dalam pikiran, Ye Chen tidak bisa tidak melihat boneka Sixuan di sampingnya dengan getir. Dia terlalu menyadari keanehan bonekanya. Jika dia kuat, dia akan menyerang dengan ganas. Dia juga bisa menyerap cahaya bintang dan cahaya bulan. Dia yakin jika dia meningkatkannya menjadi boneka metafisik, dia akan lebih baik daripada boneka bayangan angin. Ini bernilai satu juta batu roh untuk mendapatkan boneka metafisik yang sebanding dengan alam yang yang asli. Ye Chen telah membuat keputusan di dalam hatinya, tidak ada uang yang dapat diperoleh lagi. Bisnis ini benar-benar banyak biaya. Ayo, keluar dan belok kiri. Pulang dan menghemat uang. Di sini, si Cuan besar melihat Ye Chen diam, dengan lembut mendorongnya. Didorong oleh Pangda Cuan, Ye Chen kembali lagi. Sekali lagi, dia menggosok tangannya di depan Pang Cuan dan berkata, Pang Chang Lao, saya ingin meningkatkan bahan dan jimatnya. Bisakah Anda membuatnya lebih murah? Tidak, satu juta, dia langsung menolaknya. Pidato bau Ye Chen menyapu bibirnya, jangan omong kosong, kamu mengirimiku sesuatu juga oke. Okay. Berkata, Ye Chen juga tidak lupa untuk menunjuk tidak jauh dari satu kaki lebih dari tungku alkimia tinggi sang, atau kamu kirimkan tungku itu kepadaku juga. Mendengar ini, Pang Da melirik ke tungku alkimia, dan menatap Ye Chen dengan marah. Kamu benar-benar pandai memilih. Tungku Alkimia bernilai 200.000 yuan. Selain itu, kamu bukan seorang alkemis. Jika kamu ingin Tungku Alkimia berguna, kamu dapat menukarnya dengan yang lebih murah. Mungkin aku akan mengirim Anda segera setelah saya senang. Aku akan mengambil Tungku. Yah, jika kamu menambahkan 100.000 lagi, maka Tungku Alkimia akan dikirimkan kepadamu. Pang Dacuan mengangkat tangannya lagi. Kesepakatan. Janji Ye Chen sangat mudah, segera mengeluarkan tas penyimpanan, bang ketika terdengar suara di meja. Apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak batu roh? Dacuan membuka tas penyimpanan dengan tidak percaya. Dia membuka tas dan melihat isinya. Tidak hanya batu roh, tetapi juga cairan roh. Benda-benda berantakan ini bernilai 1,1 juta batu roh. Adik perempuan bela diri Cuksuan sangat murah hati sehingga dia bahkan memberimu begitu banyak hal. Wajah Pang Dacuan menghela nafas dan mendecahkan lidahnya, Nak, kamu benar-benar memiliki tuan yang baik. Wall, wow. Apa yang dia katakan adalah omong kosong. Cairan roh batu roh di dalam tas penyimpanan dirampok dari Kong Chao dan tempat mereka di ujian hutan belantara. Adapun tuannya yang cantik, dia bahkan tidak memberinya batu roh. Sebaliknya, dia menekannya ke tanah dan memukulinya selama tiga hari. Memikirkan hal ini, dia tanpa sadar menyentuh wajahnya yang bengkak. Tunggu, aku akan memberimu bahannya. Pang Dacuan telah mengumpulkan tas penyimpanan dan berbalik untuk masuk. Setelah Pang Dacuan masuk, Ye Chen mengumpulkan kompor alkimia tidak jauh darinya, dan dia juga memasukkan beberapa botol cairan roh. Segera, dia keluar dengan tas penyimpanan di sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Chen, bahan untuk meningkatkan boneka, mengumpulkan jimat roh, dan beberapa metode untuk melarang branding di dalam boneka semuanya ada di dalamnya. Penatuasie. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan melihat ke dalam, dan menemukan bahwa itu penuh dengan barang-barang yang berkilauan, serta jimat yang bercahaya. Nak, apakah saudari junior Chu Linger sudah keluar dari pintu tertutup? Chu Linger. Siapa Chu Linger? Ye Chen, yang melihat ke bawah tas penyimpanan mau tidak mau mengangkat kepalanya dan menatap angda cuan dengan ragu. Culinger adalah. Lupakan saja, lebih baik aku pergi sendiri ke puncak Gadis diok suatu hari nanti. Pang Da Chuan tidak menjawab. Dia hanya melambaikan tangannya dan duduk kembali di futon. Kemudian dia mengangkat tangannya dan jatuh ke dalam kondisi tidur palsu lagi. Melihat ini, Ye Chen tidak bertanya lagi. Dia mengambil tas penyimpanan dan keluar. Keluar dari gerbang dalam pavilion Wan Bao, Ye Chen tidak berhenti dan ingin kembali secepat mungkin untuk meningkatkan boneka Sixuan. Namun, dia tercengang saat melewati sudut Gunung Lingshan. Dia melihat ada dua orang yang tergantung di pohon spiritual yang kokoh tidak jauh dari sana. Mereka adalah Xie Yun dan Xiong Er. Oh, bagaimana situasinya saat aku pergi? Ye Chen bertanya-tanya dan mendekati tiga atau dua langkah ke arah pohon, menatap Xiong er dan Xie Yun. Kedua kawan ini berwarna hitam dan biru, dengan jejak kaki di sekujur tubuh mereka. Selain itu, ada banyak lubang di jubah tau. Rambut mereka berantakan dan terlihat seperti sarang ayam. Dia pikir mereka bertengkar dengan anjing tadi. Apalagi yang kamu lihat? Cepat turunkan aku, melihat Ye Chen, Si Yun mengutuk keras. Ye Chen terbatuk, mengumpulkan Ki untuk membentuk pisau dan memotong seikat tali abadi yang mengikat kedua orang itu. Brengsek. terdengar kutukan mereka saat diturunkan, mereka duduk di tanah, mengumpat tanpa henti. Apa yang terjadi? Apakah kalian dipukuli oleh seseorang? Ye Chen berjongkok, tetapi ada perasaan aneh di hatinya, yaitu melihat Si Yong Er dan Si Yun yang dipukuli sampai babak belur, bagaimana perasaannya begitu senang. Ki Yang, Si Yun dengan marah memarahi. Kong Chao, kata Si Yong Er. Yang membuat Ye Chen semakin heran, nama yang disebut Xiong Er adalah Kong Chao, dan orang yang memukuli mereka tidak sama. Kalian berdua sudah cukup berantakan. Ye Chen menyerahkan dua botol cairan roh. Kong Chao, meskipun orang ini bukan orang baik, dia juga merupakan negara bagian Yang Yang sebenarnya. Dan Qi Yang, sepupu Qi Hao, apakah Anda memprovokasinya? Saya mendengar bahwa dia adalah yang kedelapan dari sembilan murid Zhenzuan. Aneh kalau kamu tidak dipukuli jika bertarung dengannya. — Bukan karena kamu! — Ye Chen mengatakan ini, Xiong'er dan Xie Yun menyikat untuk melihat Ye Chen, ada percikan api di mata mereka. — Ini salah kakekmu! Begitu aku keluar dari gerbang gunung pagi-pagi sekali, aku dipukuli oleh Kong Chao. Ludah Xiong'er terbang di seluruh langit seperti bintang. Aku tidak sama! Aku pergi ke gunung di belakang gerbang dalam untuk mengumpulkan rumput roh. Aku dipukuli begitu aku masuk! — Xie Yun Bei berteria. — Kamu baik bersantai, sepanjang hari berjongkok di puncak gadis Giok, kita telah dipukuli menjadi bodoh karena siapa? Mendengar ini? Ye Chen tanpa sadar menyentuh ujung hidungnya. Qi Yang dan Kong Chao menuangkan kemarahannya pada Xie Yun dan Xiong Er. Bisa dibilang hingga pincang hampir mirip seperti mereka. Pria ini kuat dan kuat. Dia ringan. Otot-ototnya penuh dengan kekuatan eksplosif. Dia masih memegang sepasang palu godam. Perhatikan lebih dekat, ini memang Huoteng. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba mengejang di sudut mulutnya. Huoteng tidak lebih baik dari Xie Yun dan Xiong Er. Dia juga hitam dan biru. Dia memiliki lebih banyak jejak kaki di sekujur tubuhnya. Bahkan sepasang palu godam itu telah diadu. Kamu juga dipukuli, Si Yun dan Xiong Er melihat ke atas dan ke bawah ke arah Huoteng. Omong kosong. Huoteng berjongkok dengan marah, bajingan di Jiangyang, yang mengatakan bahwa dia baik satu lawan satu, sebenarnya bermain keroyokan denganku. Oke. Okay. Ketiga saudara laki-lakinya dipukuli pada hari yang sama, dan semuanya adalah sepupu atau kakak laki-laki mereka di keluarga musuh. Itu jelas direncanakan sebelumnya. Ye Chen bertekad, tidak hanya Si dan mereka bertiga, Xiao Jing dan Wang Lin, jika mereka dibiarkan sendiri, kebanyakan dari mereka akan dipukuli. Kong Chao dan mereka tidak dapat menemukan Ye Chen, dan mereka semua melampiaskan kemarahan mereka pada Si Ye Yun dan mereka. Neneknya dan semua, balas kembali. Si Ye Yun bersumpah, saya tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sejak saya memulai karir saya. Berjuang, harus bertarung. Huo Teng dan Siong Er juga memarahi bintang-bintang. Ayo, ayo, hitung. Di bawah pohon roh, sebuah pemandangan segera muncul, empat orang berjongkok di tanah, bergumam di atas kepala. Beberapa murid batin lewat, dan banyak dari mereka berhenti. Melihat gumaman keempat kepala ini, mereka semua menunjukkan keheranan. Tak perlu dipikirkan lagi, mereka tahu bahwa mereka berempat tidak merencanakan hal yang baik. Apa yang kamu lihat? Melihat sekelompok murid dalam melihat mereka seperti monyet, Siong Er tidak bisa menahan melolong. Mendengar ini, sekelompok murid batin segera bubar. Meskipun mereka tidak takut pada Siong Er, mereka takut pada Ye Chen, Tuan Yang Ganas. Mereka masih ingat adegan gempa bumi sebelum keluarnya hutan tandus beberapa hari lalu. Meski keempat orang ini baru saja memasuki gerbang dalam, mereka semua sangat kuat. Apakah itu baik-baik saja? Di sini, Xie Yun tiga orang memandang Ye Chen, mereka tidak mudah ditipu. Jika mereka membawa sekelompok orang, kita mungkin akan dipukuli secara kolektif. Jalan, Ye Chen mengangkat bahu, kalau begitu kamu harus yakin. Teng menepuk bahu Ye Chen dan kemudian mengedipkan mata pada Xie Yun dan Xiong Er. Mereka bangkit bersama dan pergi ke gunung di belakang gerbang bagian dalam. Adapun Ye Chen, setelah ketiganya pergi, dia bangkit, memutar lehernya dan meregangkan tubuhnya. Kemudian dia membawa Tian Kue dan bergoyang ke satu sisi. Sepanjang jalan, matanya berayun dari sisi ke sisi. Dia sedang mencari seseorang. Siapa yang dia cari? Secara alami, untuk menemukan Kong Chao dan Jiang Yang. Jika dia melihat salah satu dari mereka ditinggal sendirian, dia tidak akan segan-segan membawa mereka ke gunung belakang. Dia adalah seorang ahli. Segera, sosok yang akrab muncul di matanya. Dilihat dari sosok, benarkah? Ye Chen. Baru saja keluar dari perpustakaan Jiang Yang. Sekilas dia melihat Ye Chen yang bergoyang, wajahnya tiba-tiba turun dengan ganas, masih ingat adegan beberapa hari yang lalu itu sangat memalukan. Yang terlihat adalah Jiang Yang, Ye Chen bergegas untuk berhenti tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berbalik untuk lari. Kemana pergi? Kemarahan memenuhi kepalanya. Jiang Yang tidak memikirkannya. Dia mengejar dan ingin mencabiknya di tempat. Bentuk tubuh dan gerak kakinya sangat misterius. Itu benar-benar sebuah perjalanan, dan kecepatannya umumnya tidak cepat. Sejak akhir ujian, Hutan Tandus, Jiang Yang selalu berpikir untuk menemukan Ye Chen. Namun, Ye Chen bersembunyi di puncak Gadis Biok, membuatnya tak berdaya. Hari ini, aneh kalau tidak menjadi gila. Di sini, Ye Chen telah mengumpulkan pedang Tian Kue dan menginjak gerak kaki misterius dari bayangan cepat dan ribuan ilusi, dan kecepatannya juga telah meningkat pesat. Saat ini, dia ditekan oleh cincin bintang tujuh bayangan bulan, dan kecepatannya tidak dalam kondisi puncak. Jika dia ceroboh, dia akan ditangkap oleh Jiang Yang. Elder Brother Jiang Yang, ujian hutan tandus adalah kesalahpahaman murni. Ye Chen berlari sambil meneriakkan beberapa suara di belakangnya, "Kakak seperguruan, aku juga terpaksa menanggalkan pakaianmu." "Oke, ada baiknya untuk tidak mengatakan itu." Begitu kata ini keluar, kepala Jiang Yang hampir meledak dengan dengungan. Wajahnya menjadi panas dan kecepatannya dinaikkan ke tingkat yang baru. Melihat itu, Ye Chen juga bermain dengan kecepatan penuh. Tujuannya telah tercapai dan berhasil memikat Jiang Yang harus dia lakukan adalah menariknya ke gerbang dalam dan gunung belakang dalam waktu sesingkat mungkin. Jika tidak, Jiang Yang dan Zhuo Qiuming akan mengejarnya saat mereka mengetahui berita buruknya. Segera, Ye Chen seperti gumpalan asap hijau bergegas ke gunung belakang dan lari ke tempat yang dia dan Xie Yun telah sepakati sebelumnya. Di belakangnya, Jiang Yang mengejar seperti anjing gila. Ledakan, ledakan. Segera terdengar suara gemuruh di gunung di belakang gerbang bagian dalam. Jiang Yang, yang hanya mengejar Ye Chen, sepertinya tidak pernah menemukan dirinya dalam perangkap yang dipasang oleh Xie Yun. Dia diledakkan oleh bom ranjau darat di tempat. Teruskan. Dengan lolongan serigala, Siong Er adalah yang pertama menyerang, dan gada di tangannya menjadi lebih besar. Bang. Jiang Yang yang belum mendarat langsung diayunkan oleh Siong Er di tempat. Palu batu. Setelah itu, Huo Teng bangkit dari langit. Ketika Jiang Yang hendak mengorbankan senjata rohnya, dia menghancurkannya dari udara dengan palu. Cakar naga. Sia Yun juga bergerak. Tiga telapak tangan diluncurkan satu demi satu. Adegan itu penuh dengan angin kencang. Ada suara nyanyian naga yang dalam. Tiga sidik jari berbentuk naga dipukul di Jiang Yang secara berurutan. — Jiang Yang yang baru saja berdiri tiba-tiba terbalik. — Bagaimana bisa kamu? Jiang Yang sangat marah, dan pikirannya bergerak dan menawarkan semangatnya sendiri. — Iya, begitu juga aku. Xie Yun mencibir, dan ada kilatan cahaya di alisnya. Pada saat berikutnya, pedang seukuran kuku terbang keluar. Kultivasinya berada di alam Yang Yang sebenarnya. Tubuhnya meluap dengan kekuatan spiritual, dan dia memenuhi syarat untuk penggunaan alat roh. — Paun! Bahkan pedang Xie Yun terbang keluar. Kakak bela diri Jiang. Di belakangnya, terdengar tawa Ye Chen. Mendengar pidato itu, Jiang yang tiba-tiba berbalik dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorongnya keluar. Namun, Ye Chen yang sudah siap tiba-tiba menerjang seperti seekor kera melompat keluar dari telapak tangannya, dan kemudian cahaya hitam keluar dari lengan bajunya dan dipegang dengan kuat di tangannya. Setelah melihat dari dekat, itu adalah cambuk besi hitam yang mengenai jiwa orang. Ah, segera teriakan Jiang yang terdengar, dan Ye Chen mencambuknya dengan keras di dahi. Seluruh kepala berdarah di antara tujuh lubang. Yang terpenting adalah jiwa yang sepertinya tertimpa benda berat, Bang. Ye Chen sekali lagi mencambuk. Brengsek! Melihat ini, Si Ye Yun tiga orang melolong serigala, mata lurus ke tangan Ye Chen dari cambuk besi hitam. Tidak pernah berpikir bahwa cambuk besi hitam begitu mendominasi hanya dengan tiga cambuk pada Jiang Yang. Sekarang, ketika cambuk mengenai, dia merasakan sakitnya besi hitam. Cepat, bersihkan medan perang. Ye Chen telah mengumpulkan cambuk besi dan telah mengambil tas penyimpanan Jiang Yang. Tiga pria Xie Yun juga berbondong-bondong untuk mengambil harta karun Jiangyang. Bahkan ornamen di pinggangnya pun hancur. Dengan teknik yang terampil ini, orang dapat melihat bahwa tidak ada kekurangan dalam melakukan hal-hal yang bersifat sembunyi-sembunyi. Setelah menjarah Jiangyang, keempat orang itu melemparkannya ke dalam lubang galian. Sebelum menguburnya dengan tanah, Ye Chen menidurkannya dengan minyaknya. Mundur. Selesaikan ini, Ye Chen melambaikan tangan, empat orang sesuai dengan cara mundur yang telah dibahas sebelumnya langsung menghilang.